Motor empat tak yang normal dalam kondisi stasioner atau digeber harusnya enggak ada asap yang keluar dari knalpot, apalagi asap putih yang menandakan ada oli terbakar. Walaupun ada hanya saat pertama dinyalakan, itu tandanya sudah ada keabnormalan pada mesin. Berarti ada oli yang menyusup ke ruang bakar. Cara menghilangkan asap putih dari knalpot, perhatikan oli yang kamu gunakan. Pastikan mengganti oli secara teratur, rutin membersihkan knalpot, rajin mengecek ring piston, lakukan pemeriksaan sel katup secara berkala, pastikan mengecek liner silinder, perhatikan waktu pemakaian motor, apa yang harus diganti jika motor berasap, penggantian sil katup perlu dilakukan apabila komponen tersebut memang jelas mengalami kebocoran. Pemilik motor harus membawa kendaraannya ke bengkel resmi untuk memastikan bahwa komponen yang menyebabkan asap ngebul adalah silkatuk, sehingga bisa melakukan penggantian. Cara mengatasi motor 4 tak berasap tanpa bongkar mesin adalah mengganti oli motor dengan yang baru. Penggantian oli motor harus dilakukan secara rutin selama dua bulan sekali atau ketika sudah mencapai jarak 1500 km. Di samping itu, perhatikan pula tingkat kekentalan oli motor tersebut. Apakah bahaya jika motor mengeluarkan asap putih? Asap putih pada motor bisa menandakan kondisi motor yang tidak normal. Munculnya asap putih kemungkinan karena oli mesin yang ikut terbakar di dalam ruang bakar mesin. Akibatnya keluar asap putih. Jika dibiarkan, oli akan berkurang atau bahkan habis akibat terbakar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.